Bapak Ibu yang makan Allah, Adinda, para santri, kita sebenarnya punya sanak yang sama. Jadi jika tadi apa, Tunggu Abdul Aziz, sebenarnya Abut Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul Aziz, Abun Abdul Aziz berguru kepada Syekh Mudawali. Saya punya guru namanya Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri berguru kepada Syekh Zakaria Labai Sati. Syekh Zakaria murid dari Syekh Muda Wali. Jadi kita ini masih bersaudara. Saya juga punya guru yang lain ya di Kampar namanya Syekh Ali Sardini, anak Subandi juga ya. Dua-duanya mursyid ini. Mereka juga ngambil dari Syekh Zakaria Labai Sati. Sejak Lebih lebih ini nganggap Abuya itu gurunya. Tapi Abuya nganggap beliau temannya. Karena yang bisa mendebat beliau di antara orang Padang panjang waktu itu cuma ya, bukan di Padang Panjang ya, apa? daerah Mal Malalu namanya. Itu cuma beliau. Yang lain tepar semua, yang lain kalah semua. Nah, beliau ini juga ahli mantik. Tapi dia melihat mantiknya Syekh Muda Wali lebih dahsyat. Maka dia pernah beberapa saat ke, ke Aceh tempat Syekh Muda Wali. Dua-duanya mursyid. Dua-duanya ahli mantik. Maka saya dulu belajar mantiknya juga kepada murid beliau, Abu Yahasan Hasan Basri, ya. Itu lama saya dulu sama beliau setiap Selasa malam Rabu kita ngaji kepada beliau. Jadi ada-ada ini jatuhnya apa nih anak murid daripada saudara sepupu pengajian saya ya? orang kalau tahu sanatnya tahu silsilah gurunya maka dia akan banyak keluarganya akan banyak sayangnya akan banyak cintanya maka ketahuilah pelajarilah sanat-sanat ilmu kita akan banyak berkawan dengan orang lain tapi kalau nggak tahu sanad ilmu apa yang terjadi, oh kejadian seperti di beberapa pesantren, dia ejek pesantren yang lain. Ternyata pesantren itu pesantren guru daripada pendiri pesantrennya. Nah, semoga itu tidak terjadi ya. Ya.